terupdate dan terhangat seputar Leslaw tentunya menemani santai malam kalian saat ini bang Minakan memberikan informasi menarik yang terbaru seputar idola kesayangan kita ke kabar pertama persahabat ya kita lihat aja nih ada sebuah momen spesial yang membuat kita makin bangga kepada seorang Rizky Bilar walaupun di mana tempat ini lokasi syuting tempatnya persahabat ya tetapi tentunya kakak bilar humble dan selalu dekat orang-orang yang tentunya menyukainya masya allah mudah-mudahan selalu bahagia selalu banyak orang yang mendoakan tentunya yang terbaik untuk dedek dan kakak bilar momen ini diunggah oleh akun di instagram sabudoting underscore leslar ada kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, kasep teh bager, bengharam, majeng, amis, budi, du, hanjakal, salaki, batur Pakai <guluh> bahasa Sunda, pak sahabat, ya Tentunya intinya, Masya Allah banget Sudah ganteng, baik, kaya, ramah, dan tentunya budi pekertinya sangat luar biasa sayang banget tapi lagi orang katanya persahabatnya masih allah banget luar biasa hambalnya sangat membuat kita bangga mudah-mudahan tetap seperti ini menjadi orang baik dan selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang dalam persaingan tersebut juga persahabatnya kita lihat aja banyak sekali tanggapan banyak sekali respon juga yang diberikan dari para fans ya ini dari akun Instagram. Almudara dot mudara dua dua paket komplit pangkasip napang mantap katanya tuh <gif> kalau idolos saya mah paket komplit katanya persahabat ya sudah ganteng tentunya baik juga masya allah luar biasa mudah mudahan fans sejati dari lesti juga selalu solid mendukung mensupport lesti dan bilar. Berikutnya kita lihat juga persahabatia ya. lagi-lagi, tentunya menghebohkan jagat maya persahabatia ya. banyak sekali netizen haters yang selalu nyinyir dan selalu memfitnah. Ini salah satunya ada dikabarkan di akun Trending the 1. Mengabarkan bahwa Rizky Bilar dan Lesti Kejora ini resmi diadukan ke Polda Metro Jaya. Ya. Gara-gara nikah sirihnya persahabatia ya. ini lagi. Membuat kita tentunya hanya bisa tersenyum persahabatnya pernikahan siri Lesky dan Bilar ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya Kita lihat di kalimat Genseng dituliskan Rizky Bilar dan Leslie Kejorar resmi dilaporkan oleh Kongres Pemuda Indonesia atau KPI Jawa Timur ke Polda Metro Jaya Rizky Bilar dan Lesti dilaporkan terkait mekanisme pencatatan pernikahan siri mereka kita lihat di kolom komentar nih Banyak sekali respon Yang diberikan dari para fans Sejati Lesla Salah satunya dari akun Awali Underskoriah25 Yang sirik makin berisik Gak ada akhlak memang perkara nikah siri Dipermasalahin Kocak banget dah Yang penting kan sah secara agama ya Juga ada wali kayaknya yang laporin ingin tenar Lir jelemahin nama siasari si, rikwai Karena naik teh tuh persahabat, ya Memang bener banget Pasabati ya. Di sini Kae yang laporin ingin tenar pasabati ya. Yuk kita sama-sama doakan mudah-mudahan Dedek dan Kakak Bilar diberikan kekuatan dan kesabaran pasabati ya. Amin ya robbal alamin. Berikutnya juga kita lihat persahabatnya di akun Instagram kak Wilen Chaniago nih Masya Allah mengunggah sebuah postingan bareng kakak Bilar di momen bermain sepak bola bareng ya Masya Allah kita Salfok sama kalimat caption yang luar biasa dituliskan oleh kak Wilen Chaniago Hey orang baik Alhamdulillah akhirnya bisa main bola lagi bareng dirimu bang dan tetap menjalin silaturahmi Tetap menjadi panutan dan selalu tetap rendah hati Selamat ya bang akan menjadi seorang ayah Ayah diberikan bahu yang kuat untuk menopang kesedihannya Masya Allah luar biasa Semoga Allah memberkahi setiap daya upayamu dalam memperjuangkan keluarga dan anak-anakmu bang Semoga bayimu kelak menjadi orang yang soleh-soleha Berbakti kepada orang tua dan berguna bagi agama serta bagi seluruh umat manusia, masya Allah, amin. Kami persahabatnya ini doa, support yang terbaik dari sahabat Kakak Rizky Bilar. Kak, wilancang Yago yang tulus mendoakan Rizky Bilar. Masya Allah, makin bangga, makin salut terhadap Kakak Bilar. Banyak sekali orang-orang baik yang selalu mendukung, mensupport dirinya. Wow, luar biasa! Dan selanjutnya juga, ini ada kejutan juga, ada info penting yang kita dapatkan dari mas Gomli. Kita lihat persahabatnya ketika tentunya bersama Bang Raymond, ini menginfokan nih mas Gomli persahabatnya bahwa besok Lesti kejora tentunya dan tim Leslar akan ke Anyer besok persahabat yang didengarkan info langsung dari mas Gomli. Rencana, kita Tuh persahabat ya Masya Allah Tentunya leslar tim Dan yang terutama Idola kita mau ke Anyar Katanya sih mau shooting persahabat ya Mudah-mudahan saja ada kejutan Dan ada kabar baik yang diberikan Info ini juga diunggah kembali Oleh akun Reina Melia Putri Ansko Leslar Sudah Repos Namely Leslar 3 Ada bocoran nih dari Bang Mas Gongli besok Mereka mau ke Anyer nih Buat syuting semoga aja Mas Gongli gak dimarahin sama timnya bocorin ini Duh Makin gak sabar aja bersabat ya Barang-barang kita doakan Tetap kompak gak soli mudah-mudahan Rumah tanggal dan rizki Bila selalu diberikan kebahagiaan Amin Ia robal alamin